Selamat berjumpa kembali, ini adalah kapal induk Nimitz untuk T-2 yang akan kita gantikan pesawatnya. Dengan pesawat Serbu J-15 Flanker D. Dan pesawat tempur Chengdu J-10. Untuk helikopter saya menggunakan SV-22 Osprey. Karena jarang memakai helikopter dan cuma untuk menyerang kapal selam. Tingkat ketahanan SV-22 Osprey 1800 dan kecepatan 42 knot lebih. Sedangkan untuk senjata perlindungan saya menggunakan meriam otomatis DP-65 dan anti udara ring. Tidak ada salahnya kalau menggunakan default pesawat bawaan. Dan tidak ada salahnya juga kita mencoba hal baru, supaya tidak membosankan. Pesawat serbu J-15 Flanker D dimuat satu meriam GSH-31. Dua rudal yaitu YJ-83 dan rudal 70. Untuk menyerang target gunakan rudal yang ada di slot 2. Yaitu rudal YJ-83 ini bisa menjangkau jarak jauh dari anti udara. Gunakan rudal ketiga dan meriam GSH untuk menyerang target. Usahakan jarak dekat agar semua rudalnya dan meriam tepat sasaran. Prioritaskan serangan kepada kapal selam sebelum menyelam. Serang dari jarak dekat supaya kapal selam musuh tidak sempat menyelam. Selanjutnya, pesawat tempur Chengdu J-10 memiliki kecepatan di atas rata-rata pesawat T2. Pesawat ini sangat cocok untuk spot secepat-cepatnya, karena hal yang pertama dan paling penting bagi pesawat kapal induk adalah spot tercepat agar musuh teridentifikasi oleh skuadron. Tugas pesawat tempur yang kedua adalah menghancurkan semua helikopter musuh agar radar musuh terbatas jangkauannya. Dan yang terakhir lakukan semua dengan cara anda sendiri sampai jumpa.